Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, siang ini ini. Batu akik plus safir ini natural, ini agak gede-gede banget. Lebih sedikit gede-gede banget ya. Ini harganya 50.000-an aja. Bisa bayar di tempat atau COD. Untuk pengiriman dari Pati, Jawa Tengah. Ini tebel banget ini kayak ini. Ini bisa lihat ini, untuk dimensinya ini yang 2 ini sekitar 1 cm-an. ini 12 mm. Ini bisa lihat ini. Dan terima kasih atas perjalanan. Cukup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.